dua sisengga, dua hari ini ya sekali hari, hari dua jadi man badus jabatan kami saling Oh Makaman Manusia Jabatan Bati Salih Kendu.